Hari ini jadalah lagi kata-kata indah yang kuungkapkan padamu. Semua, Semua terdiam dan termangu, hanya. Karena mu tinggalkan kenangan yang tak terhapuskan kaulah pelipur hati di saat lara guruku di saat suka dan duka sejuta kenangan indah kala canda tawa bersamamu aku belajar untuk membaca kepadamu